bisa kan kalau ngejar ini kenapa ngerob ngerob airnya muncelak tuh oh, jadi tanggulnya ke, tenggelam tenggelam. Tenggelamnya. ikannya berlari oh, ingunan berangnya wuk 8.000 oh, harapan mewari ke pemerintah minta apalah solusi apa coba tanggul mau di anug peko hmm, jadi mintanya tanggul supaya diperbaiki oleh alat berat ya seperti peko, anu peko mudah-mudahan keluhan petani tambang seperti Maulwair dan teman-temannya lah bisa didengar oleh dinas terkait supaya dinas terkait memberikan solusi yang ada di desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Serpong khususnya petani tambang. Jangan lupa like subscribe di channel Fajar Duper. Kita lagi ada di lokasi tambak posku. rencana sih, hari ini saya mau lihat-lihat uh, keadaan lokasi tambak bosku katanya uh, pada bulan-bulan ini atau saat-saat inilah uh, air pasang atau air rob uh, dari laut tuh besar bosku air pasang besar bosku makanya kita lagi lihat-lihat keadaan di lokasi tambak, apakah jalan tanggul atau jalan di lokasi tambak bisa dilalui atau tidak nanti kita lihat-lihat bosku -lihat sekalian kita mau bakar ikan genjong atau orang losarinya sama ikan apa itulah pokoknya ikuti terus video yang saya tayangkan oke, yang belum subscribe bosku silahkan subscribe yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai oke saya ucapkan terima kasih yang sudah mensubscribe channel saya nanti bisa nyala ini mau uh, bakar ikan parik sama ikan apa itu hilang-hilang atau apa